nanti yuk. Are you ready? Satu, dua, tiga. Ayo. Cepat. Ah, mana mana. Lagi nih nggak? Mana mana. Lagi nih. Oke oke oke sini. Maus mau nggak? Lanjut, lanjut. Mungkin kakinya kelihatannya lebih bagus ya. Oh, baru kiri, baru kiri, kiri. Oh, oh, oh, oh, ya, oh, oh, oh, ya? <laughs> oh, oh, oh, Ito chope? Ito chope? oh, oh, semangat. oh, ya. ayo. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh jangan menyela, kami di sini dok, kami di sini. Oh, <laughs> <no. laughs> capek capek, masih bisa, masih bisa. lihat tuh lihat tuh, situ ada oma loh, oma oma. tak capek? istirahat dulu. katanya dokter harus sudah hang setiap setiap hari. jadi jangan semangat deh. Sekarang Ya, udah, udah capek. Hari ini udah selesai Oh, masih enggak. Kan itu mungkin ya. Shinichi. banget. Habis itu? Bisa minum susu deh. Shin. Bangannya. banget. きき、なんかギリ<笑><笑> Jadi, waktu kita ke imunisasi, dokter bilang, setiap hari latihan ya, gitu. Jadi, um, dari waktu itu, kita setiap hari latihan. Itu sebelum menyusui deh. Kalau habis menyusui, bisa jadi muar kan? Jadi, setiap hari habis mandi, terus latihan, terus menyusui deh. ah Lihat tuh, udah lehernya kuat kan, tapi masih ada ada yang gula-gula kayak gini, goyang-goyang. Tapi mungkin minggu depan udah jadi deh, udah jadi ya. <laughs> kayak kue atau apa ya? Ya, Melcah, kamu setiap hari gak ya? Hmm, mm -mm -mm -mm -mm. Minum susu lah Kau kamu main-main Minum masa sedulur lah ada bosnya nggak nggak blok sama kamu kayak Jane itu ya apa-apa kenapa kamu pukul-pukul oh kamu mau mau puma main ya Hei Ah Ah semangat ya Sudi mau Mau bilang apa? Hmm? Dia apa sih? Ah itu hantu deh hantu Namanya Saito-san Dan Suzuki-san Ah oh apa apa-apa mereka seraden ada di sini loh jangan hatir Oh goyang goyang. Dia suka dia suka ngobrol sama Suzuki Saito yang kita nggak bisa lihat itu ya. Hah? Tapi dia senyum. Oh. Rendri, ya mungkin ya, ceritanya apa? Mana, pokoknya, mm. gak usah, gak usah ya. Mm. Mama yang sama, Mbak. Mama yang sama, Oma, atau aku? No. Oh. Mama, mm. oh, kamu lari ya? Konsentrasinya ke mana aja ya? Ini apa sih? Huh? る でも、<笑> <一人で走るようになるかな? そうね>。<笑> <走るようになるわ。そうなの? 笑>